Jajaran Kodim 0110 Aceh Barat Daya khususnya Koramil 07 Babahrot melaksanakan patroli dan sekaligus menghimbau kepada masyarakat seputaran wilayah Babahrot, daerah paling barat wilayah Kodim 0110 Abdya. Setiap anggota Koramil 07 Babahrot mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap berjalannya keamanan dan keselamatan para warga yang berada di bawah wilayah binaannya besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada prajurit TNI tidak membuat kendor dan rendah hati mereka terus berjuang dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terancam baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan bencana dan wabah. Sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para pejuang tanpa mengharapkan imbalan. Maju terus pantang mundur para pahlawanku.